kemerdekaan selamat sore ambil ini dapat orderan dari mas revian dari pocong Soang Bandung ini udah saya catat oke, oke yang ini dia pesan adalah ini iya ada cincin ya kita QC dulu oke sudah siap Nah, ini packing-packing sama ini. Benar, ini mana ini ya? Jadi kita siap tinggal ini. Okay, kita breaking dulu, kita bungkus. Oke, okay, terima kasih. Sepertinya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.